saga jaga kekompakan Jaga perasaan termasuk perasaan kawan. Karena banyak sekali sekarang kalau ada di medsos muncul bullying. Ada di medsos muncul meme-meme yang kemudian itu hoax. Jangan sampai kita membuat fitnah. Setuju? Nah. Mi jagonya di jagonya? semarang nanti. Oh, Untuk Tunggah Pami, Pami di Pami, Pami, ya. dulu. Oke. Ya, pak Gajar. Pak oh. Gajar. Uh, yeah uh -huh. Ajarin jawa tengah Oh. Eh ibu, ibu, ibu. Ayah, Salim Ini boleh ngambil, lempar Lempar lagi, lempar Lempar lagi tepuk tangan pembersihnya panci Bukan itu. bukan itu. Bukan itu. bukan ini siapa yang belum mandi siapa kita hitung dulu pertanyaan kedua saya siapa belum sarapan Ini yang kedua dijawab. Yang belum sarapan, ingin sarapan? Oke, tenang. Saya kasih petunjuk. Silahkan jajan di tempat itu. Loh, itu mesti dilari sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, warga Jepang yang sangat suka olahraga kesehatan. Jadi kalau yang di sana tadi ibu-ibu semuanya sudah senang ya bu ya. Halo, Soalnya Halo, sudah nunggu sejak kemarin. Masih pemanasan. Iya, masih pemanasan. Iya, masih nunggu Pak Ganjar. Pemanasan pion. KTP kosong dan Tadi kita muter. Oh, luar biasa. Nah, saya tadi jalan sehat dari hotel sambil lari-lari sedikit. Tak pikir apa belum pada bangun ya. Ternyata semuanya sudah tumpul di alun alon Dan tentu saya mohon izin untuk nanti bisa berkegiatan di Jember dan bertemu dengan bapak ibu, kawan-kawan semua. Sahsilatul Rahmi pada Panjenengan, saya doakan Panjenengan sehat. Dan tentu masih suasana Lebaran. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terus saja jaga kekompakan. Terus saja jaga perasaan, termasuk perasaan kawan. Karena banyak sekali sekarang kalau ada di medsos muncul bully. Ada di medsos muncul meme-meme yang kemudian itu hoax. Jangan sampai kita membuat fitnah. Setuju? Setuju? Gunakan medsos dengan bijak untuk berteman, untuk berkata baik, untuk saling mendoakan. Eh, kemarin waktu saya di Surabaya ibu-ibu jauh lebih pintar loh ibu-ibu itu message dipakai untuk jualan oh itu keren itu maafkan sesuatu yang uh, positif dan tentu saja saya uh, izin tengah malam tadi sampai sini nanti okay, akan balik lagi karena besok harus kembali ke Jawa Tengah, oke okay, lagi olahraga terus jaga kesehatan maka kalau tubuh kita sehat insya Allah kita akan menjadi Orang yang tua Amin adalah wajar, jadi kan anak-anak kuat-kuat semuanya itu. Salam saya untuk saudara-saudara sekalian, salam saya untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pertama untuk capres di DPD PD Perjuangan mirang, mirang, mirang. di Jawa Timur. Mewadaka di PPC, PC, di para kepala daerah sambutan yang luar biasa dan menurut saya ini untuk memantapkan semangat di internal kami di PD Perjuangan. Dan di sisi lain tentu saja kami terima kasih berkesempatan bertemu dengan para relawan ya. Terutama yang ada di uh, Jember ini gitu ya. Ini menarik dan nanti dengan Pak Devi Bowo kita akan konsolidasi sampai tingkat ranting anak ranting termasuk sayap-sayap. Iya bilangnya Pak Arif. Mas, bilang. Batasi karena semua pada mau ikut, kader mau ikut. Jadi ya sekaligus itu jadinya, silaturahmi alhamdulillah si dengan mereka lagi. Gitu. Alhamdulillah ya, setidaknya masyarakat Jember semua senang olahraga. Sama-sama kita biar kuat dan sehat. Jadi, jadi yang menarik dari pecel di Jember, Pak Arief sampaikan ini pecelnya menarik mas Ganjar apa menarik pecel tapi nggak gojangan gitu kan jadi ternyata yang unik pecel tapi ditambahi sayur tadi apa ya ada gorinya nangka ya ada juga kering tempe Ayo, Ayo, Ayo, Ayo. Jadi ini unik ini Jember, ah, saya polepan, baru pertama kali ternyata oh, enak juga Ayo, gitu loh ya ya Makasih, Oh pinter, Mana hal kita mandi dulu. Ya. Oh ini ya ya. pinter ya. Lagi. Belum belum belum belum belum belum belum. Tangerang. Tangerang, Jakarta Timur. Jauh-jauh, jauh dari <tuk 10> jauh. Ya ya ya ayo. Kami ngge, terus timi Roy. Bapak-bapak santai-santai. Silakan, silakan, silakan, silakan.